Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dapat terus berlangganan dengan channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya, pembahasan kali ini kita akan membahas cara mendaftar kit kuliah. Ya, mendaftar KIP kuliah ada dua jalur. Yang pertama jalur yang offline dan yang kedua jalur yang online. Kalau dia jalur yang offline, berarti siswa tersebut me Minta surat rekomendasi ke sekolahnya Dan juga meminta surat rekomendasi kepala daerahnya setempat Misalkan bisa dari kepala desa atau dari kelurahan Jadi surat rekomendasi yang dua tersebut dibawalah ke dinas sosial Nanti dinas sosial yang memproses untuk kipuliahnya ya. Dan cara yang kedua yaitu mendaftarkannya secara online Yaitu caranya Langsung aja masukkan di kolom pencarian kip kuliah, lalu pilih yang Id. Ya, tampilannya seperti ini, lalu pilih di kanan atas, login, ini login, nah, bagi adik-adik sekalian yang belum punya akun atau belum pernah mendaftar, pilih daftar baru di sini, belum punya akun, ini, daftar baru, pilih daftar baru, ya. langkah berikutnya masukkan nik di sini nik yang sesuai dengan data kependudukan, ini nomor induk siswa atau nisn berarti harus sesuai dengan data ijazah, yang di sini ada npsn atau nomor pokok sekolah nasional, ini bisa dilihat di ijazahnya masing-masing bisa dilihat ijazahnya di masing-masing, bagi yang sudah menerima jasa, tapi bagi siswa yang belum menerima jasa, untuk NPSN bisa ditanyakan ke bagian administrasi sekolah masing-masing. Dan di sini yang terakhir dimasukkan adalah email. Email di sini ini sangat penting ya, kami merekomendasikan Anda untuk menggunakan Gmail, emailnya itu yang Gmail. Pastikan email yang diketikkan sudah benar agar proses pengiriman informasi akun tidak terkendala. Berarti pastikan di sini email yang Anda masukkan itu harus benar-benar email yang aktif. Karena nanti kalau salah memasukkan email, otomatis nomor pendaftarannya itu nggak bisa masuk, nggak bisa terbaca. Ya, jadi pastikan dia menggunakan email yang benar-benar aktif. Dan setelah dimasukkan, maka pilih proses selanjutnya ini proses selanjutnya maka tinggal beberapa menit ditunggu ke email yang dimasukkan tadi di sini akan masuk mengenai kip nomor kip kuliah beserta passwordnya setelah di emailnya masuk yang dikirimkan dari tim kip kuliah pusat maka langkah berikutnya ini sudah punya akun maka langsung aja pilih masuk kita dari masuk Baru masukkan nomor pendaftaran yang dikirimkan ke email. Contohnya ini, nomor pendaftarannya yang dikirimkan ke email beserta dengan kode aksesnya atau passwordnya. Pilih masuk. Ya, Di sini ada status kelengkapan berkas belum lengkap. Maka langkah berikutnya kita melengkapi berkasnya mulai dari biodata, keluarga, prestasi dan rencana. Kita mulai dari yang pertama, biodata, cara memperbaharui atau mengeditnya atau mengubahnya. Maka di sini pilih yang berparui data. Pilih yang perbarui data. Udah cek sampai ke bawah apakah semua datanya sudah selesai dan sesuai. Jangan lupa juga upload fotonya ya di sini, browse dan masukkan di sini fotonya nomor KIP jika sudah ada masukkan, jika tidak ada tidak usah, dan KKS juga kartu keluarga sejahtera asal sekolah, tahun lulus tempat lahir, tanggal lahir jenis kelamin, pilih agama alamat tinggal kabupaten, kota tinggal kode pos ini emailnya Email ini email yang kita masukkan tadi di awal pendaftaran, di nomor teleponnya jika ada, nomor handphone yang ada tanda bintang merah seperti ini berarti wajib diisi. Berasal dari panti asuhan, berarti di sini pilih ya atau tidak. Baru pilih yang perbarui data. Jika sudah pilih perbarui data, otomatis data baru yang sudah kita perbaharui akan langsung tersimpan. Langkah berikutnya, kita ke, ke data keluarga data keluarga di sini ada nomor kakak maka ini juga langkahnya sama perbarui data keluarga masukkan nik kepala keluarga dan nomor kartu keluarga di sini upload foto kartu keluarganya Poto, eh foto bersama keluarga berarti foto bersama bukan foto kartu keluarga ya di sini foto bersama keluarga diupload informasi ayah nama ayah ini masih hidup wafat atau bercerai status hubungan pilih ini apakah ayah kandung ayah tiri atau wali pendidikan ayah pilih di sini apakah SD SMP SMA D1 D2 S1 sampai dia S3 pilih pekerjaan nah di sini ada PNS pegawai swasta wirausaha sampai dia tidak bekerja jika dia tidak bekerja detail lah ya ya Detail ayah berarti di sini ketikkan mengenai ayahnya masing-masing detail detailnya di sini informasi jumlah tanggung jawab orang tua ada berapa kalian bersaudara jumlah tanggungnya tanggungannya masukkan di sini nomor telepon orang tua masukkan nama ibu status ibu pendidikan ibu pekerjaan ibu dan detail ibu setelah selesai semuanya maka perbarui data keluarga Otomatis, data keluarga yang terbaru yang sudah terupdate akan langsung tersimpan. Berikutnya adalah prestasi. Prestasi di sini, langsung aja pilih yang tambah prestasi sebelah kanan atas. Tambah prestasi, oke. Tambahkan prestasi, misalkan lomba karya tulis ilmiah, jenis kegiatan, apakah di individual atau kelompok, tingkat kabupaten, kota, atau provinsi, ataukah di tingkat nasional atau tingkat internasional. Tahun perolehan ijazahnya tahun berapa, ini pilihkan, pencapaian, pilih pencapaian, apakah dia juara 1, juara 2, sampai finalis, ini intinya harapan satu, harapan 2, harapan 3. Scan sertifikat, scan sertifikat, sertifikat yang didapat dari prestasi tersebut, scan di sini. Ya, Langsung pilih tambahkan prestasi, bisa ditambahkan dua prestasi. yang terakhir adalah rencana berbarui rencana yang di sebelah kanan atas ya, rencana tinggal di sini bersama keluarga atau kenalan atau di koskah setelah mendapatkan kartu tip kuliah Ini rencananya kuliahnya kemana apakah dia masih tetap tinggal bersama keluarga di rumah atau mengkosnya dia, atau sewa atau tinggal di pesantren atau belum ada perencanaan dukungan keluarga apakah keluarga mendukung Berarti kalau mendukung pilih ya, jika tidak mendukung pilih tidak Transportasi asal, apakah pesawat terbangnya kapal laut atau jalur darat? Berarti kalau dia naik mobil, naik motor, berarti yang dipilih adalah jalur darat Transportasi harian, kalau hariannya apakah naik sepeda motor, naik sepeda atau jalur darat? Ya Biaya transportasi, silakan ketikkan di sini berapa dia, berapa rupiah baru perbarui rencana selesai. Jika perbarui rencana sudah selesai, maka pendaftaran KIP kuliahnya sudah selesai dan tinggal menunggu prosesnya. Ya. Sekian pembahasan kali ini mengenai cara mendaftar KIP kuliah. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berlangganan dengan channel ini. Like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.